pernah bagi yang lakoni perang itu rasional kan misalnya Rufin tukaran karena Mustofa, aja ya itu rasanya tenang, anaknya itu lebih saduk jadi <laughs> <laughs> neng-nengkan perangnya sohabat itu ada kasus rieh disebut dapsiya, maksudnya itu kudungaji minimal ngalim, kayak aku, kayak kita pakai matanya orang mu'min itu haram, itu gede, ancaman yang rokok, selawas-selawas sama selawas. yakin kan? tidak ya, jawab saja, yakin kan? tapi masalahnya ada bagi yang orang itu orang mu'min nah, contohnya mu'min Misalnya kalau no garong apa no matenya gue, bajingan apa no matenya gue, terus gue membela diri, akhirnya matenya bajingan, bajingannya tadi momen, mau mencoba sadar ya orang tua umur tak, matenya momen atau no matenya bajingan dalam istilah bahasa, matenya bajingan. Melainkan no fakir kalau no kita bersial, kita bersial itu di mana orang membunuh dan mender, disia akan nyawanya karena tidak dengan status momennya, tapi dengan status membela diri Falsik loh, Falsik. Yang misalnya kayak Cik Haram tuh, diperkosa 8 perkosa. Faham, ya. Terus gue membela diri. Akhirnya mata ini tadi atau bajingan tadi. Dalam bahasa, tapi darah ini mata ini, Momen mata ini bajingan. Bajingan. Bajingan. Tapi kenapa buat terus, no? Dan anu ketika perdebatan ini tiang-tiang, Simutanat, tikus, Singgi Tapi bajingan ini kan momen. Berarti status dasarnya momen bajingan itu status dadaan. Woi orang mau nih pikiran kote Orang berita tuh yo, seorang bajingan dibunuh, orang seorang bajingan yang mukmin. Aku mau kerja nong, omong sing mutanati nabi halakal mutanati sing rusak termasuk khawarad itu di rojiru naku murciah di rojiru naku mereka carang murciah yang itu mukmin, pih pih ku mukmin. carang khawarad pih pih bajingan bajingan imanisi ilan dari umumnya yora bajingan lah mu'minnya gara akhirnya carang nulis media yo, ya. seorang bajingan mukmin di pulau <tik> <tik> <tik> <tik> <tik> janganlah yang harus -um -um -um. <tik> ngomong nah, mulai ini fakirnya ada kitabu syal kita syal itu Orang boleh membela diri Dan tidak apa-apa kalau membunuh demi menyelamatkan dirinya sendiri Yang bunuh ya tidak kena pisau Yang dibunuh ya muhad dan damuhu Karena dia melakukan sial Kita bersial, sial ya sial yu, yu. Nah, sama orang perang seperti itu Dalam kondisi kios, pasukan si Ginalius diserang ke kelompoknya mawi Ma Karena diduga si Ginalius itu menyembunyikan pembunuh Usman dan zaman itu sudah ada provokator, ada orang murafek, orang yogyam yang namanya jeningnya nyelinap, istilahnya, dan gitu Masih dina wong soole, masih mau maui wong soole, tapi ulama, ih, mau, masih dina mau wong tapi wong di dalam keadaan seperti itu, wong soole. Ini, saya saya bandingannya dengan wong soole, kalau di garam keadaan darurat terus kayak gila nggak ngambil termasuk ada kemungkinan kamu membunuh atau di membunuh kalau tidak bisa terus orang mukmin membunuh orang mesti statusnya ya orang yang di garam membunuh yang garam lalu orang itu juga ngaji menghidupkan istisna itu menghidupkan menghidupkan istisna aneh. menghidupkan menghidupkan apa? istisna itu aneh. Mulai asbab kita fakih nangarang ngarang kebingungan diri berkor separoh istisna separoh mustasna minggu. Kalau di negara itu Al Aqil dikotir takab, angkat tambah kangelan tambah ape, tambah kajarannya ape. Pembonemu ape bener ape. Bahoroh jaminya sewarun tapi ada pengecualian, yaitu uang nyapu masjid nanti kesel. Ape ngapa la ilah itu dua ribu dua la lain-lain padahal kesel nyapu mesjid. Jadi ada pengecualian ya Jadi boleh jumlah yang dikecualikan Dari daya itu bodoh <laughs> Ya bingung kan tadi Ya kayak gini lah kan, kita ngadain-ngadain anak Coba ngomong nak ngelumah itu ada orang yang ngabik Ada yang kecuali Ada bong nawani orang minuman Terus ada kemungkinan Jika ibius, Itu yang hati-hati Jadi dan semua yang mencurigakan Wah yang benar pertama nipu citok curik dan semua yang ditujurkan. Berarti motor karo ini yo saya ati hati Nak ketemu sopo ae lan jual curika nek sopo ae berarti cisnae kan botok. Sebenarnya cisna. Saiku uang aji ngerti moten iku terus mate lumuk muni youtube gede. Tapi ana konteks di mana statusnya sudah dengan tidak mukminnya tapi status sosial tadi. Di motor wong digarong beci pataeni terus digarong Hasil mataini garong, istilah mataini garong atau mataini wang mu'min? Mataini garong. Tapi gak garongnya mataini sing di omah, itu jaringi garong, duso, gede, finar, nah, mergo mataini wong mu'min. Karena dia dolim min awalil amri, saya ulang lagi, bajingan tadi kan dolim min awalil amri. Berarti kalau berjingan yang munggu mising misi di omah, berjingan mataini wang mu'min, mataini wong soleh, mergo itu statusnya dolim min awalil amri. Tapi, nah, wali soleh tadi, sang nih, mati materi bajingan istilahnya, sang di rumah materi, monggolin, kok woi, wong, mau wong, mujiah, materi bajingan yang mukmin, karena mukmin status permanen, berarti istilahnya materi wong, mukmin, jadi cara wong mujiah digarong layu, dia nyamuk, walaupun teman-teman termasuk si dengan mongko masalah kita terjadi wah tapi konteks sosial semua orang melupakan status Uang mata ini pecingan, pergelap mata ini disebut uang mata ini nabo pecingan bodoh. Dalam keadaan perang Islam mau mata ini lawan yang mau memerangi, mau iso diislam mau mata ini mau mau main. masuk bilang mas, sois naik, di sarapan miso kau rusak. Sesurek mata ini udah ambil sebar kasih malang tuh atau kau baca ngambok sebar nol, biasa ya ada kiyayu karpen terang na 10 juta malah dimuamu kiyayu senang ada rumah pengajian bujian di ngamu amin nunggu Kiai kiyayanya karpen terang na ini urusan umat, urusan publik, yang lu suka urusan pribadi pribadi orang-orang nanti kalau nganggur kebetulan ini kan minggu ngaji tengg sarang ngaji tengg sarang, pejumat sore ngaji tengg dalem terus setuluh nonton tamu, ngajian, ngaji soal hasil isi ulu ngoteng yuk jauh sebuah jika lah tak kaya kering tikus eh liuk-ci kok. ngaji malah Karena jawab belum, bapak Bapak Iya ada duit, bingung duit yang pengajian, bingung duit jadi Kiai butuh jadi tersangka Tapi tidak tadi, mengaruh. Oh, ini ini bilang jadi orang istri senahai lah, yukibuwa udara bisu ibn al-kawli orang-orang seneng omongan elek ayo, terusannya ngomong, ilah kecuali orang singgi jadi misalnya bukain um, nung misal urak oleh tapi nanti bisa misal apa, bukain jantuk kok iya jantuk pisau, asal pas lho asal pas bodoh kuduh ya kader pisau ane bodoh, intonasini bodoh ralai lue kuduh banding kuduh apa? Ya, ya, banding Dhasane ayat tamari ta'alikum ya fa'ddu alaihi bimislimat ta. Wong ati ngani berhak ngani ngoyo sekader atau sesama tingkat ngani ngayane wong sing ngani ngoyo. Dene misale Mustafa utang rugen sak juta, kaya ngono. Tuwa dewang. Swatu saat nak diutangi yo sak juta, ya usah sawur, padha bodhone ngono ah wis. Dade ngono ah ya Yo ana katon mundur uangnya naan ya wong ibu kadang tuh eh barang sagung tadi dibeliin orang ngonojoran tuh, jual ke wakas teman tuh, yes mau berzaman akhir, jadi uang ibu oleh jualin uang sekadar atau senilai, deh ini jadi nabung kur, kurta, masuk, tidak jangan sok sahabat, pisu pisuan ngarpe nafis, jancok gue, sahabat ketemu di jancok gue, jadi baru nafis, baru mulai susuk nafis tuh loh keluwen tiba-tiba wa nektada alaikum ya fakta itu di misli, itu persis, misli itu persis jadi aku berang, jadi ya pengheran maklum, dipisau yang ngempet udah dihutun, aku itu males benak kok, benak kok patah, orang, tiang dirasani tiang, ini aku kan karena aku mau males sebaik dirasanilah ngurangi dosaku pertama aku cek stabil, sama kan dirasani, ikhlas mergul ngurangi dosa ini, saya wadah di Dewi harus di bener harus mulai mulai males seperti ini gaya netor tapi misalnya misalnya kang ini Pak Podo layu dibual jaroh disui minalkoli tidak mantap tapi Kiai males rame tapi nak tiba-tiba tidur males malah ngobat nobar karena dia terus keluaran berkelampet kok dari Quran goleng, no fama di atas alaikum alikum, alaihi tu, ale gi ketika yang hati ngoyo wong oleh males setingkat persis, dia ini dengan ni ngoyo, tapi yo yo nani prong ya ape walim soperto ular wul koi kiri, sebagian ayat di sini fama nafa wa asla hafa aji uru, ala wa nakleb ni purogi, nobo, lain aku punya ampun males semua kondisi sudah DP numpuk, dan buat menjadi penyakit, tuh.